Piala Mas, piala apa gitu nih? Thank mm -hmm. you. kemudian harus menulis pasrah ya ya ah Gos. Gos. Terus. Terus. Terus. mantep. pasukan lah ya. Bawa berapa mm. Bawa berapa Kira-kira? Mm. Mm. 6, 6. 6 mas. Mm. Baru datang ke hey. Kumur. ini sudah ditata pakai empat cap dan dua high dan tiga box ini empat cap pakai boxnya planar. udah pakai delapan belas, delapan belas. yang pakai planar juga lor planar dua box terus yang atas midhike nya empat box juga pakai planar tiga box double dari masing-masing dua speaker satu box dua speaker loh yang atas dia satu box naiknya 3 box penting sukarek, kenapa mas? mas? TNC ini, TNC. Good job, Paul. loh apa mau apa mau <tik> <tik> mulai cek dia pakai satu dua tiga empat lima Oke, yang bekas RTW dulu. 4 channel power dan yang ini dia pakai pas audio jika power dan untuk 4 18 dan mau mau mau. Iya Acara apa Mas Mas? Acara lebih Mas. LPL apa apa gitu nih? Nah, Guraneo, apa, apa, ya? apa nih? Guraneo, apa nih? apa nih? oke apa mas oke apa nih? Guraneo, apa nih? Dari Jaya Ningrat, Poop, dia pakai enam subwoofer. Enam subwoofer Depok, Planar, dia pakai hai hai hai hai hai hai hai hai hai Jaya Ningrat Pro Audi, mari kita lihat kenaikan cek battle mix activated. <laughs> champ battle mix activated. <laughs>